oke bro ini adalah hari pertama saya melihat perangkap ikan kemarin saya membuat perangkap ikan jadi ini adalah hari pertama saya melihatnya mudah-mudahan kita berhasil ya bro ya oh ya jangan lupa subscribe like and share oke bro kita sudah sampai di lokasi mudah-mudahan berhasil bro my god oke okay, bro ternyata usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil bro bolehlah untuk cari makan bro oke okay, inilah penghasilan kita untuk yang pertama kalinya bro oke okay, bro ini penghasilan kita Sungainya kecil, Bro, tapi ikannya insyaallah banyak, Bro. <tuh> Kalau sungainya lebih besar, penghasilannya pun lebih besar ya, Bro ya. Silakan dicoba, Bro. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Oke, okay Bro. Di video sebelumnya ada cara-cara bagaimana cara membuatnya bro jadi lihatlah di video sebelumnya Oke okay, terima kasih bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh